bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamilankasirang ciban barakatuh izinkanlah aku untuk menceritakan tentang haruskah menguluh saat ada masalah siapa yang hidup pasti punya masalah maka mereka katakan salat selatan muadzan eh selat dan rasakan mungkin salat perpisahan mungkin ini salat terakhir kita Rumus ini diambil dari Quran Surat 2 atau Al-Baqarah ayat 45-46 Yang artinya dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat Dan salat itu sungguh berat Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. "di ayat 45, allah memberikan gambaran orang-orang yang husyuk," kata allah, "jika anda punya masalah dalam hidup, jangan mengeluh." ayo eh, mentah solusi kepada Allah yang pertama sabar minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang karena tidak mungkin Allah menguji seorang yang tidak mampu dengan ujian itu Terdapat dalam Quran Surat 2 atau Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. Layi illa Allah tidak membanding seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau sekarang Anda mendapati ujian yang sangat besar, maka hanya Anda yang sanggup, yang lain tidak. Anda yang diuji, bukan orang lain. Anda terima dulu dengan sabar. Insya Allah Anda dapat pala dari ujian itu. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya adalah sabar.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 Sabar itu adalah kalimat pembuka dari malaikat kepada para ahli surga. Bukankah Anda ingin masuk surga? Buka Quran Surah 13 atau Arad. Ayat 24 yang artinya sambil mengucapkan Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu maka langkah nikmat yang tempat kesudahan itu. Tapi sayangnya sabar itu selalu bersanding dengan ujian. Buka Quran Surat 2 atau Al-Baqarah ayat 155. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan Kelaparan, kekurangan harta, dan jiwa, dan buah-buahan Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Kata Allah, yang diuji itu bukan untuk memberatkan yang diuji Tapi untuk meningkatkan kualitas hidupnya Seorang yang tidak diuji tidak akan ketahuan kualitas hidupnya. Hakikatnya Allah ingin meningkatkan kualitas kehidupan. Bukan ingin membebani kehidupan kita dengan banyak persoalan. Kalian jangan kira aku cuma modal omong doang. Nyuruh sabar tuh. Aku juga merasakan cobaan dan ujian, bahkan lebih berat mungkin dari yang kalian rasakan. Ini waktu aku sehat. gagah kan sudah pasti gagah, keren kan sudah pasti keren. kalau masalah tampan itu mah relatif tergantung orang menilainya bagaimana. dan ini waktu aku sakit, mungkin kalian juga akan jijik melihat. Aku dengan kondisiku yang sakit. Aku mengingatkan kalian dengan tulisan dan pembicaraan. Aku harap dapat kalian resapi dan masuk ke hati. Ternyata ada yang lebih berat dari sabar, yaitu khusyuk. Jika Anda punya masalah, terima dulu dengan sabar. Minta tolong lewat salat, tapi salat tidak mudah kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Khusyuk lebih sulit dibandingkan dengan sabar. yang kedua adalah lusyuk. Maka kata Allah menaikkan salat dengan khusyuk itu lebih sulit dibandingkan dengan sabar menerima ujian. Kenapa dalam sabar kita bisa mengingat sesuatu yang ingin kita ingat, dalam salat yang tidak ingin Anda ingat bisa diingat. Jika kurang percaya silakan saja dicoba. Ketika Anda bertakbir, disitulah setan membisikkan pada jiwa Anda. Ingat ini ya, ingat itu ya. Hadis Riwayat Abu Dawud Bahkan video ini bisa kalian ingat saat kalian salat, Kata Nabi, bahkan ada yang salat tidak sadar berapa jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Nah kalau anda ingin khusyuk dalam salat Bagaimana caranya ayat 46 nya menjelaskan yang artinya yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya Orang yang salatnya khusyuk sudah ketahuan dari persiapannya, Siap untuk menyumpai robnya. Ketiga, ketika tiba panggilan dari masjid, buka Quran Surat 7 atau Arab, ayat 31-nya. Yang artinya, Wahai anak cucu Adam, Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Orang husu beda ketika terdengar panggilan azan Persiapannya pun beda jadi jika anda sudah merasakan persiapan seperti itu, maka kota allah sedang mencintai anda karena sedang merasakan kehusuan dalam jiwanya. tapi kalau sebaliknya, dengar adan masih santai-santai, dengar komat, bahkan belum siap-siap. Mencegah kemungkaran bukan dengan cara yang mungkar. Tumbuhkan dulu sifat marob nilai-nilai kebaikan. Hukumlah keberiman yang rumahnya dekat dengan masjid. Tapi dia, tapi dia tidak pergi ke masjid ketika mendengar suara dan Hukumnya ajak dia ke masjid. Faham? barangkali dia dititipkan Allah menjadi tetangga anda karena cuman anda yang bisa ajak bukan orang lain. Kenapa gak anda ajak tetangga koma segitu? Doakan di malam hari ajak dia ke masjid jadi pagi hari. Dan jika dia jadi ke masjid, tiap hari beribadah di dalam masjid, Anda mendapatkan pahalanya. Siapa yang mengoptimalkan sunnah-sunnah kebaikan dalam Islam pada suatu kebiasaan Islam dan diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti itu tanpa dikurangi sedikit pun hadis riwayat muslim sunnah kebaikan yang sangat ditekankan adalah sholat berjamaah begitu orang itu ke masjid anda mendapatkan pahala dari orang itu tanpa dikurangi sedikit pun kita ini baru sampai ke masjid di hadis Muslim, mendapatkan 25 kebaikan, jarak antar satu kedua sama dengan 500 tahun. Ini baru masuk, apalagi yang baru mengajak orang lain, dia otomatis langsung mendapatkan transfer pahala. Ini belum teyatrol masjidnya, dikirnya, macam-macam pokoknya. Saking khususnya orang ini, dia sebelum salat dia berwudhu dulu. Wudhunya juga tidak sembarang, wudhu tidak sembarang bahasa aja. Coba kalian buka Quran Surat 5 atau Al-Ma'idah ayat 6-nya.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 Maksa jangan, belaikah Hafidin. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Mungkin sekian dulu dari saya. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.